Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ita Valentina di Guruku Gamer. Belajar nge-game, belajar. Oke, hari ini saya sengaja untuk memakai outfit black to black ya. Wow, hitam, hitam, hitam, hitam dan semuanya hitam. Kenapa? Karena saya tiba-tiba ingin merasa nostalgia, merasakan nostalgia di masa-masa SMP dan SMA saya. Yo, saat Uh, ketika umur 13 tahun, 14 tahun si unyu-unyu. Uh, uh, uh, uh. Dan kenapa kok item-item, Bu? Bukannya masa remaja itu harusnya uh, apa? cerah dan banyak warna hmm, ngono. Gare. Masa remajaku ben identik ambek iku lu. emo. Killing me inside. Terus sampe so Sevenfold, Avengers Sevenfold, aku Sevenfold di sem hingga gini tak putri ya gus Seven apa Avengers Sevenfold in never die in my heart, para more ayo siapa mana siapa mana, komen nih di bawah leh, kalian lahir di era dua ribuan sing Roto, emo emo gimana ya aku bener-bener kangen masa itu, banyak orang kaya emo gue selalu kaya identik ambil sing ya. Melukai diri sendiri, depression, dan lain sebagainya di masa itu ya di masa itu. Cuman bagiku untuk segi musik Itu warnanya semakin bertambah di era itu malah Dari segi musik ya Jadi aku tetap prihatin sama teman-teman yang ketika era itu terjadi roto, uh, Zaman jahiliah ya uh, Tapi segi musik semakin kaya loh di zaman itu Oke, okay? aku sebagai seorang yang suka musik, aku memandangnya dari segi musiknya saja Saya untuk aspek lainnya, saya tidak tahu banyak Dan kalau kalian tahu banyak tentang budaya-budaya yang seperti itu dulu komen on bawah and let me know Mari kita bernostalgia bersama-sama Oke, okay, hari ini kita akan memainkan sebuah game Yang sudah duduk manis di waiting list Sangat lama <tuh> Ya, eh, apa? Game ini adalah salah satu dari favoritku series yo, series game favoritku yang uh, gue banget tentang game ini. Ya kalian tahu, Dark Dome. Sing mana tapi sing mana? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, okay, jalan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Game yang akan kita mainkan sekarang adalah game yang favoritnya Bu Ita banget Re. Sumpah, swear, Riki. aku akan selalu mengikuti perkembangan developer ini Kalau mereka punya game-game-game-game game baru selanjutnya dan selanjutnya Iya, apa? Dark Domes? Sayang so, mana, Tapi? Ghost Case Ini adalah seri ketiga dari game yang uh, dirilis oleh Dark Domes Ada, Sobeko? Sim pertama, terus yang kedua, tak tak depan depannya ya yoyo. Kalau kalian belum nonton, nontono. No. Itu adalah teka-teki yang sangat uh, storyline storylinenya juga. Unexpected experiment, iya aku eleng banget. Iku miara mutan tipe. Eh. Oke, okay, langsung saja. Let's begin. Tak. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. wow. Baru pertama masuk. Ya bisa disaja, ini mbak unti dengar Oh thank you so much, cocok banget ya Mbak. School and Bones in my shirt uh -huh. Baiklah, baiklah Kita sudah masuk di gamenya dan selamat datang di Ghost case by Dark Towns Entertainment Oh enggak, enggak, enggak entertainment Oke, okay, langsung saja Press circle to start Setting up the game, one moment please Oke, okay. set set set set Oh. 20 tahun yang lalu ada sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di sebuah kota bernama Hidden Town. Dan pem mm -mm. the killer ya, yeah. you know what I mean. Never found. Tidak pernah ditemukan setelah kejadian itu. Oke, okay, next. hah di hari beberapa hari selanjutnya, ya seorang detektif bernama Ren Larson telah diutus dan menerima sinyal yang aneh dari Afterlife kalian ingatlah kemudian Avenged Sing Afterlife It was a masterpiece apa Ket kata-kata oke okay. ah Sinyal Afterlife <tose> Jadi okay. ternyang-nyang afterlife. And next, Tuh! saya dah, saya, saya, yo, Mas Iki nih sing de, seri pertama enggak sih. Hantu harus tak apa kalian, kudu nonton ikut juga. Onak oh, Mas Iki, ada Mas ini. Apparently the soul of the victim do not rest in peace arwah-arwah yang ada di dalam bangunan itu tidak pernah beristirahat dengan tenang dan mereka ingin didengarkan pesan yang mungkin belum tersampaikan next they want to be a person mereka ingin uh, seseorang yang bertanggung jawab atas kematian mereka membayar karmanya and next Oh my god, mereka indah sekali, cantik dan ganteng loh. Lontara, Mbak Ayu. Horrible crime, sibling kill. Detektif Ren merasakan perasaan yang tidak enak tentunya. In spite of that, something inside him tells him to reopen the case. hati nurani ya. Hati nuraninya berkata bahwa dia harus membuka Ulang atau mengusut ulang kasus ini, itu akan menjadi PR yang sangat banyak, tapi harus dilakukan. Oke, oke, here we go. Kita sedang berada di TKP. Oppo kantor kita ini, kita tidak tahu ada brand kas. kok eh, kantor kita ya? Kok kantor kita? Kita mulai geledah sana-sini seperti biasa. Kita mulai dari rak yang ada di sini, tidak bisa tidak bisa dan tidak bisa laci laci bagaimana dengan laci bisa sepertinya uh tapi kosong piece of paper oh lo g map kak, tuh? oke okay. oh oh bisa berpindah tempat seperti g map oke okay. Oke, okay. I've got this, I've got this. later. Oke okay, ya, sementara kita keledah kantor kita tersayang dulu, baru keledah tempat lain. Ini adalah papan papan kejadian perkara, ya, papan kejadian perkara. Oke, okay. uh, file pertama. Ini adalah dua korban yang ya kita kenal baik. Filenya ya. There's no evidence. What happened? Tidak ada barang bukti yang tersisa di TKP Iku aneh loh Iku aneh loh nggak mungkin sebuah Pemutusan hidup Iya, pemutusan hidup Pemutusan hidup terjadi tanpa barang bukti Iku nggak mungkin, re. It's impossible harus, harus ada senjata dong Dan 20 tahun berlalu Tanpa hadirnya pelaku Oh, this is horrible This is crime scene yang horrible sekali Ya apa sih? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bu Oke, okay, kita cek yang lain Mimi kopi ya Sebelum dinas dan melihat crime scene Kita harus mimi kopi dulu Gak mau mimi kopi Habis Oh, Kenapa kita bawa gula? Oke okay, lanjut Oke, okay, ini gak bisa ya dibukai top kita Gak berguna nih Kita polisi tanpa top nih Baik Udah tak nyalain loh pak Listriknya juga udah eh? Oh, moro-moro saving Saving otomatis, Pak ya The projector has no slide tuh menemukan slide Ih, koyo filmnya sinister lah anak Anak oh, no slide itu terus dipasang Ih, oke okay. Pasang ya, sudah Mungkin Apakah kita tidak bisa ke kanan dan ke kiri? Oh, tidak bisa tentunya Ha baiklah, karena udah muter-muter Dan tidak bertemu apapun Selain, apa? Sashat of sugar Haa huh. Kita bakal pindah tempat. Coba ya, and press circle to start. Murder house, Pak. <laughs> Jadi dari TV yang baik, Pak, lindungi aku, Pak. Aku takut. Oke, kita mulai penggeledahan lagi ya dari sini. Satu persatu. Musiknya sedih nggak sih? menurut kalian sedih nggak musik ini? Let like, menerku musik ini musik sedih. Oke, okay, tak klik sana klik sini. Loh, iya iki dek seri pertama iki. He stared at me dan barang-barangnya tetep yo. Ah kayak sama tuh. Baik. Ah i. Kalian inget puzzle ini nggak? Kalau kalian belum nonton, nonton! Dan kalau kalian inget, kalian inget gak? Iki maksudnya apa? Ya, yeah, betul Di sini. Nggak uh, ya, bisa ya ah Sudah nggak boleh mainan puzzle kursi Iya, yeah, ini dulu kita pecahin. Loh! Bisa diambil Broken baru. Iya, yeah, iya yeah. Dulu kita yang mencahin itu Udah ya, udah kosong Loh Oh! Eh, eh, eh Aku Aku gak ngerti lah Aku bakal dapet kono Terus, terus, terus Habis itu This drawer is ter Ter Oh, rayap, rayap, rayap. Oke okay. Wah, ini dulu Kita yang mainin Terus banyak jumpscare di jendela What a day Oke okay. Horrible crime Masih koran yang sama Daya Woi Awas wana jam sekali tak Jaket ini wana oh no jam scare, rewin rek Oh ya ampun TKV ini sudah kita acak-acak semua ya He stood for three hours Ada seseorang yang berada di halaman rumah Dan diam selama tiga jam Entah untuk alasan yang jelas Ti Oh, Berdiri dengan alasan yang tidak jelas Eh, dulu kita yang nyoket-nyoket, terus kita datang ke sini Fungsinya untuk apa jika tidak ada apapun ini? Oh, kabel. Oh, kemudian. Hypertentured newspaper. Dia tuh pura-pura baca koran, padahal enggak. Oke, okay, barang-barang yang kita temukan belum ketemu ya. Maksudnya apa? Sachet of sugar. Apakah sachet of sugar bisa dibuat anti rayap? Will she? Bisa. Anti rayap dong. Terus broken bottle with termites inside. Termais kita taruh mana? Wis taruh pintu aja, cek di bangan rakyat cek. Wurrrr. Eh hey, ya dong. Yo, ide nak aku berhasil dong. Oke, okay, here we go. Ngong, ngong. Caka-caka jump scare ya. Sudah. So Nggak, itu akan terjadi. Oke, okay, saving. It seem to see something. eh aku download sesuatu. Enggak, koyok, eh pak, ancamanak sesuatu deh, burine pak. Uh -uh. Kakak, kita kula nggak nancam sekalian deh, kocok kocok bareng aku. Oh, kabel, kabel, kabel, kabel, kabel, kabel. Plop. Terus, terus, mariku. Bi Bip bibi wah butuh bolam butuh bolam butuh bolam oke okay, simbol ya simbol simbol kekacauan <girly> he eh? apa nih kok nunjuk apel kok itu turunnya ya aku lor turun lo nih suara sekali. Alright, alright. No. Belum, kita belum nerima apa? Kode ajo, ajo. telepon. Ayo aja pun. Ayo aja. Aja. Kenapa kamu di situ? Pak kepala pentil. Oh, kepala pentil. <laughs> Pak kepala. Kenapa kamu di situ? Pak kepala kerucut. Uh -uh, kenapa kamu di situ? Ya ikannya masih hidup ya, how kan? Oke, okay, dikunci. Apa ini? Lem. Buat apa ya? Oke. Okay. No. Sebuah biji ditanam dan nanti akan menghasilkan akar-akar. Oke. Okay. We'll see. Oke kita lanjutkan. Tenang Kano. Ah! Hahaha. Aku katanya ngomong aman deh kalau ngejamsker, deng langsung. Makasih, Sawadi kerap, Sawadi kerap. I. Alam buruk. tasi yang harus kita pecahkan juga ya. Entah dari mana itu dapatnya. Oke okay, buku diary dengan lock pick lock sandi simbol. Oke okay, kayak aku penasaran ambek apel lagi mang. Kayak ono siklus kehidupan neng kita kayak harus mencari jarum juga ya ini jarum memek satu soalnya oke okay. much mm, have to do nah polam satu polam dua oke okay, kita kurang satu lagi ya polam ya dulu ek petlock petlock ini kurung rek kurung Banyak petlock ya Aku sih fokus Nggak item lho re Dorong Eh Iya Saya fokus Nggak item Dorong Dorong petlock petlock kan Aku gak kaget Aku gak kaget Antisipasi dalam diri Aku bisa Loh lihat keluar oh my god Nice view Sumpah Oh my god, it's a lot of thing I have to do. Wah, lagi like, soi ki, iki, iki isau aku, isau isau isau. Oke, okay, kaya eh guci ki isau de, isau dipecah nade. No Yuk yes, pecah sih aja deh. Enggak maksudnya isu di solve. Bentar ya, telak waktu. belum ya, clue? mungkin ketika kuncinya nanti sudah bagian-bagian yang kita temukan semua, kita ngelem itu pakai clue itu tadi. ya, yeah. mungkin seperti itu. alright, alright. hmm, checkmate. wow. A lot of things Kenapa aku mau mainkan game ini Tapi aku suka Oke okay, kita kembali Ke lampu aja dulu ya Setidaknya itemnya bisa Kita temukan Loh, Ayo yang bener. Oke okay. Salah Coba sih This is will be a long long journey. itu keluar kita bantus kita nggak bisa tekan 20 Minutes later oh oke okay. <laughs> oke okay. terus terus terus kuci nih terus cocoknya kaya ya berarti kita masih kurang mungkin empat pijis lagi ya bersabarlah Oke bersabarlah sayore okay, dilu dilu wait wait one second Oke setelah sekian lama aku muter-muter uh, aku punya ide ya apalagi misalnya uh, kita pecahin pick lock yang ada di sekitar sini ini loh nah Nah, picklock ini nyambung sama lukisan apel warna merah Itu konspirasi yang tiba-tiba datang saja di kepala gue cocok logging Kan, piclocknya merah apel tadi warna merah Apakah berhubungan? Kita coba sekarang, oke? Okay? Uh, nomor satu Pipit kan ya harusnya Kayak biji Nah ke sana ya ke sana satu ke sana ke kiri ke kiri dua dua ke bawah ke bawah dua ke bawah kiri bawah kiri bawah oh enggak enggak salah-salah kiri kiri bawah atas kiri kiri bawah atas kita coba ya kiri kiri bawah atas atas <tos> wah kadang cocok lagi yang ada di kepala kepalaku itu <tos> Engga, enggak enggak ada aku <laughs> murni kebetulan aku bengong ini, apel kan merah ya, ikigai logam apa abang ya? Oke lanjut, light talks. Yang pun ada baju cewek. Oh, oh, oh, diare, eh diare, diari, diari. Coba ye s. Ada Kak Oh ada ada, semoga, s. Terus, nomor dua. Oke, okay, lambang. Lambang. ah, aduh. Kebablas. Oke. Okay. Dan ketiga. Nine. Oh, no, nine nih. Ih, kebablas mana? Jengkel deh. Salah, kah? C Oh, satu Ya, wes sembilan Berarti ini, sih, S, S Salah S Salah Sorry, sorry Bingo Buka, atuh Teddy. Hai, Teddy. Oke. Apa ini? Apa juga ini? Apa juga ini? Aduh, mana aku tahu. Oke. Kita dapat live. Blop, light bulb. Oke, okay. terus terus gimana nih? kita pakai light bulb ke satunya ke sini. Buat apa ya? Sele so, like menurut ini, ya, yeah, lek like menurut ini bisa so cocok lingkaran, kotak-kotak, kotak kota lingkaran. Apa yang kurang ya? Yeah? Karen ngonternya itu yang hitam itu maksudnya nggak nyala hmm. yang warna putih itu nyala segitunya yo gaming ini membuat orang berpikir ya kita dapat guci kita dapat pensil dan arang arang apa lari mencinta duh capek Mbak belum satu menit lo mainan ini udah capek Gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, siap, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, kita gak, What are you doing? Wait a second 12 o'clock midnight <tuh> aku yuk sure nggak tahu tahu. Bagaimana aku bisa tahu kalau lembar kosong itu harus diore orek kalau nggak tangan saya jail tadi. Ayolah game game help me out of here. Hanungu, oke. Okay. Jadi kita menemukan kode ya di buku diary, di buku diary, dan itu haruslah kita uh, terapkan di sebuah laci ini. Oke, okay, kita cek ya. Aduh, kamu itu menyusahkan hidupku. Oke, okay, hitam atas, hitam dua bawah. Ya pagi Oh, hitam bawah Iya Oke okay. Yang ketiga, lupa aku Oke, okay, Monaco Kayak gede-gede Monaco ya Hai Udah Uwes nih, bener banget nih Si ah. Oke, okay, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Atas sing dan hmm. Itu ya. Kalau misalkan yang hitam itu adalah putih. Begini <tuk> ini dong. Ini ya. Hitam nih. Terus hitamnya di atas nih. Di dibalik, dibalik, plot twist dibalik, ngeselin. Oke, okay. another book kita baca. Semakin bingung ini kayaknya. Oh ya, yeah. ikan. What happen with ikan? Oke, okay, kita coba ke ikan dulu ya. Hai, ikan. <laughs> Oke, okay, jenong, panjang, dan dia apa ini Eh salah, salah. Lapor <laughs> juga. Gak bisa reksian, gak bisa, gak bisa. Oke okay, kita taruh pion chest ini di sini. Terus, nggak mau di sini. Oke okay, lanjut. Oke, okay, tak keliling-keliling sih. Hmm. years later. Oke, okay, we found something dan itu ten. Tentang jam, rek, ntar Jam nah, Tadi aku pas buka buku ini Dan ternyata bisa dibuka-buka ya Itu ada Petunjuk tentang Kemana kah jam Itu harus Ber ya. Di sini jamiku Atau lupa. di kamar, yo Lupa di sini deh, Eh, bukan Kamar satunya Nah, ini nih Yo Hai, jam empat deh. hai, harusnya Harusnya dong dong hati hati itu sudah sudah benar situ situ hai, hai, hai, sekali untuk dipecahkan bung. Yang bau, aku uh, uh, susah banget. Kode ini aku kutemuternge rek Aduh, coklat. So Aduh, aku secuap eh. Padahal baru beberapa set main loh. Baru beberapa menit? Iya. Mungkin nggak sampai separuh. Coba secuap Oke-oke, eh. kita ikutin lagi. Lek, misalnya nanti aku buntu lagi, kau eebes eh, tak stop di sini dulu. Ya, yeah. lelah, lelah batin aku. Uh. It seems like He asking me for something What could I want? I don't know Coba sih And go Mbak won Eh Won apa mbak Teddy Teddy Won Teddy no, no. Tak kena Teddy nih ah, Dia tidak agresif kok teman-teman nah. Oke okay kemodain Kita dapat kode tapi tidak tahu kode ini di mana. Nomor telepon 7318006 731 731806 -731 Nomornya siapa ya? tunda sini teng tong tong teng itulah gunanya aku menjadi musisi untuk ngekrek puzzle-puzzle yang seperti ini sepertinya oke oke oke dapat arrow dan last pitches fasnya Tu liat pas buntu depresi, koyo biar nek pas buntu putus asa. Pas anu nagih, pas ketemu jawabannya, nagih. Wes ruwet game gak ngene Tapi aku seneng. Iya las picis. Ditaruh mana ini? masuk ditaruh di kompor a metal clock hand clock clock clock clock clock, clock. ya yeah. terus petunjuk tentang a minute hand a minute hand ini loh sih ada ini nih toko Nokliana sih oke okay, teman-teman sepertinya akan ku akhiri sampai di sini. see you till the next video dan kalau kalian suka like kenaik kalau kalian pingin aku ngajarin episode ini silahkan like saja.